Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari Channel Dirosawa Automotive so, Saudaraku Semoga hari ini yang cerah Kita senantiasa diberikan kesehatan Senantiasa diberikan Hidayah Keselamatan Dijauhkan dari marah bahaya Penyakit Maupun pandemi Dan tidak lupa pula semoga kita senantiasa diberikan Kelancaran dalam mencari rezeki, amin. Ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, Alamin Pada kesempatan ini, saya ingin Mengevlog mobil Frit tahun 2010 tipe SD yang sudah facelift. Tipe SD ya yang sudah facelift, pajaknya di bulan 7 panjang. Ini kilometernya baru 105.000. Insyaallah mobilnya rekomendasi aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Hanyalah cerita pemakaian ya. Baru mobilnya baru tiba, baru kita stop baru. Untuk harganya saya jual. Di angka 115 Buka harga Untuk peleknya kita sudah option ya Pelaknya cukup bagus Ban-ban nanti kita ganti Untuk DP Kita jual seharga 100 Untuk DP kredit Kita jual seharga DP 20 juta, angsuran di 3,1 dikali 47 bulan. Ya saudara, semoga mobil ini menjadi bahan rekomendasi yang nyari Freed Honda fruit, Insya Insyaallah. Dan kita memberikan garansi mesin satu tahun, garansi mesin. Jadi insya Allah amanah tidak tidak akan mengecewakan ya untuk kondisi mesin kita berikan rekomendasi garansi untuk pelapon-pelapon pun masih bersih ya saudara so, ini belum kita rapihin kalau kita rapihin pasti jauh lebih bersih lagi nah, ini masih standar punya bawaan cuma head unit aja udah diganti nanti head unitnya kita bersihin lagi kita rapihin lagi dan bagasi pintunya masih aman tulang-tulangan masih original tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir untuk mesin pun insya Allah aman enggak ada yang rembes ya semuanya masih terkendali dan tulang-tulangan pun apron bullhead semuanya masih dalam keadaan baik lurus tidak bekas eksiden semuanya masih original bawaan pabrik dan juga untuk dikap mesin semuanya masih asli bawaan pabrik semua Insyaallah saya merekomendasikan buat saudara yang akan membeli mobil Freed ini dengan DP 20 juta angsuran di 3,1 dikali 47 bulan dan plus garansi mesin satu tahun ya saudara-saudara insyaallah mobilnya baik kita sama-sama cari berkahnya untuk bodi pun masih cukup layak ya nggak ada masalah ya silur-silurnya Sealer semua masih aman silur-silur pintunya semua masih aman terkendali kabin-kabinnya semua masih aman hanya lecet-lecet sedikit pemakaian nanti kita boleh repair ya Oke okay, saudara barangkali bisa menjadi bahan rekomendasi yang akan membeli kendaraan Honda Freed tahun 2010 bertransmisi otomatik tipe SD DP 20 juta angsuran di 3 juta 100 dikali 47 bulan semoga ya mau segera mobilnya i, bagus banget loh masih cukup layak sekali kalau menurut saya ya kalau lecetnya itu it wajar ya tinggal kita rapihin Honda Freed tahun 2010 untuk harga cash 115 ban-ban nanti semua kita ganti ya saudara kilometernya 105.000 ya saudara tahun 2010 ini mobilnya masih bahan Insyaallah mobilnya rekomendasi saya garansikan mesin selama satu tahun saudara yang berminat cash 115 untuk kredit dp20 juta angsuran 3,1 dikali 47 bulan ini mobil Xenia x tahun 2009 dijual seharga 85 juta tipe x family ya untuk dp15 juta angsuran di 2,6 dikali 47 bulan ya saudara dp2 dp15 juta angsuran di kisaran 2.600 estimasi saya. Xenia XI tahun 2015. Bertransmisi manual. Aman ga bekas banjir, enggak bekas nabrak. Pajaknya di bulan 10. di bulan 10. STNK-nya di 20 2005. Ini plat nomor Jakarta Utara kotak mobilnya Insyaallah bekas banjir dan bekas nabrak aman terjamin sama perorangan. Oke baik ya terima kasih dan juga kita ada Toyota Ras nih yang tempo hari kemarin ini Toyota Ras tahun 2011 DP nya 15 juta angsuran 3,1 estimasi ya 31 32an Ras tahun 2011 tipe G bertransmisi manual. Yang ras 3 baris ya, kursinya sudah tiga baris. AC double blower, bertransmisi manual. Radio tip eh, di setirnya sudah ada tombol audio. Toyota Ras tahun 2011 bertransmisi Manual tipe G warna silver, door trim, door trim pintu interior dalam sudah di option pakai sarung jok kulit, tapi nggak paten ya. Masih bisa dilepas kalau misalkan saudara, saudara mau ganti yang baru lagi. Untuk mesin pun saya rekomendasikan mesinnya garansi satu tahun, insya Allah tidak akan mengecewakan saudara-saudara yang akan membeli kendaraan Toyota Rush. Harga OTR 115, masih bisa nego-nego dikit. Untuk bullhead, apron semuanya masih aman, tidak bekas eksiden dan kap-kap mesin pun masih aman sileranya tidak pernah ada eksiden besar kalau lecet-lecet mungkin pernah aman tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Saudara-saudara, saya rasa cukup apabila ada yang berminat bisa langsung japri saya WA di kolom komentar dan saya akhiri mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang mungkin kurang berkenan di hati saudara, saudara semua mohon maklum dan mohon dimaafkan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari rosa otomotif